Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan Kita kembali semula dalam Ejen Ali Aku lariak kan Episod yang keempat Kita akan teruskan tanpa buang masa Tiba-tiba ada rantai pulak ni Jom Kita tengok jom Lawala must have Lazada ke apa oh, Apa rompakkan ke apa Oh no Eh kenapa? Ma'ai balik sofa Hilang barang kemas Lazala Mas F Misi comot Ooo Ya, easy. Kau tengok betapa lincahnya dia Dia pun pergi juga Ya, yeah, perangkap eh. Oh, ah, sudah. Soto training ah. Training ah. Eh. masa mengajuk ke apa oh ni dia punya boss tu tu eh bawah dia komen Barang apa? Oh Iris tu Dia tahu So boleh relate lah alright Sebab komen pernah nampak kan Benda tu Only first time kita nampak bapak dia. Oh no, this is sad. Sedap juga nampak sandwich tu Apa tu? Oh uh, cantiknya mata hijau dengan biru. <Sanius> <Sanius> Ah My) Ya aku tak pernah suka bapak dia Damn yeah. That hurts weh Seria aku tak suka bapak dia dalam episod ni Sebab macam terlalu force Anak dia untuk excel reality kan Boleh tapi jangan force macam tu lah And. Sebelah Ali ni macam cool je Semua kucing lebih kurang nah, Tidur dah Injek ke? Oh Ah, <laughs> chome. Abila Meleza. Sop, oi selamat Eh, yeah, dia dah percaya dah, dah boleh pegang, dah trust Itulah nama dia kan Comot Ha Ha <coughs> Ha Celup terus eh. Ya, yeah, bukanlah Ya, yeah, easy Comot What the heck? Apa tu? Flashback apa tu? Rejbe uh Abambe. Oh! Wait a minute. Wait a minute. Adakah Chomot boleh sing dengan Iris? Atau pun tu ability Chomot, dia boleh jadi invi. Oh no. <laughs> Jawab dia ada Vision macam ni ya, Alicia. Dia boleh baca recap balik eh. Orang-orang pagi baca apa? Detective Vision. Interesting. Oh, Genetically Modified So, tu memang dia Oh, Makmal ni Degg So, ada more than one lah, maksud ada satu lah, like, lebih daripada satu kucing yang modif modification ah. Oh, tu dia Habiliti dia Petah Hello Petah Takpulah At least Alicia dah tahu tempat kes ni kan? Eh? Yeah, seronok dia orang Sambal asing Dek Yup, oh, nice Tapi Elis dah, ah, dah, dah dari di ke atas ya kan, at Elis. Ah, kerja ke? We full electric shock, bapa lah. Ya lupa, abah Elis, abah Ali ada yo yo lagi kan? Nah, still alatan hebat juga Kau tengok! Macam biasa lah Alicia Carey kau tengok Oh memang tak lah kan Rasul Kau nak lawan orang yang memang power combat Lah kena kurung dalam tempat kucing ha ha ha Uh, terlepas Baiklah comot Yup Let's go comot Nampak ni Bukan sekadar Boleh invisible Laju pun laju juga Bomb? Serius kalau dia nak bomb tempat ni Hah oh, ada Ya yeah, memang settle lah cerita dia kan. So sana dia punya password semua dah tahu. Apa lagi comat? Oh butang je. Ingat password? Boh man ha! Ah. we 0.03 we eh. ya yeah! beres tapi mesti komen dengan ababest sti terlepas kan tak tahu apa lah. Tapi bapa dia pun mesti ada explanation sendiri kan nanti. Happy birthday dengan mak dia lah. Ah sedih ya. Alright so itulah dia. Ah uh, Season 1 episode 4. Okay. Uh, episode ni dia macam filler sikit. Tapi dekat ujung-ujung tu adalah sikit action kan. Lepas tu kita tahulah sikit backstory. Tak adalah backstory pun. Macam, macam ada kehidupan seharian. Ali dekat rumah dengan bapak dia macam mana perhubungan dia dengan bapak dia. Lepas uh, kucing dia lari and then mak dia meninggal. Tapi awal, -awal tu memang aku uh, apa macam rasa marah sangat dengan bapak dia. Tapi hujung-hujung tu aku macam terfikir mungkin ada explanation kan. Uh, bapak dia mungkin still faham tapi dalam pada masa yang sama dia tak nak Ali nampak dia sedih kot. Uh, mungkinlah kan. So itu dia episod 4. Kalau korang suka dengan video ni macam biasa, korang boleh like. Jangan lupa subscribe juga. Kita akan jumpa lagi dalam episod seterusnya. Di video akan datang, episod 5. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.